Selamat pagi Teruna, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Oh iya, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Pembacaan Alkitab pada renungan pada pagi hari ini terambil dari kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Bapa, sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami fokus mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang sama yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejadian 21 ayat 1-7 yang berkata, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur delapan hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya Berkatalah Sarah Allah telah membuat aku tertawa Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku Lagi katanya Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya Nah adik-adik Renungan pada pagi hari ini diberi judul Janji Allah Pasti Digenapi. Sobat Runa, bacaan Alkitab pada hari Selasa lalu menggambarkan bagaimana kegelisahan Abraham karena belum dikarunia anak yang dilahirkan dari Sarah, istrinya. Kegelisahan Abraham ini nampaknya timbul karena usianya sudah lanjut tetapi janji Allah yang memberikan keturunan belum terwujud. Dari pembacaan Alkitab beberapa hari ini, kita tahu bahwa Abraham sangat bergumul tentang garis keturunannya. Bacaan kita hari ini menciptakan tentang jawaban Allah kepada keluarga pilihan Abraham dan Sarah Allah menenggapi, menenggapi janjinya kepada Abraham mengenai ahli warisnya Ishak lahir sebagai penggenapan janji Allah Allah tidak pilihkan Anak perjanjian yang ditetapkan Allah di keluarga Abraham dan Sarah adalah Ishak. Ishak adalah bukti bahwa firman Allah itu benar adanya. Ishak adalah bukti bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ishak adalah bukti bahwa apa yang sukar bagi manusia ternyata tidak sulit untuk diwujudkan oleh Allah. Sobat Runa, penantian Abraham dan istrinya akhirnya tidak sia-sia bukan? Apa yang menjadi kegelisahan Sobat Runa pada hari ini Jangan sampai membuat diri sendiri meragukan kemahakuasaan Allah Dalam menanti janji firman Allah dengan arti jangan putus asa Meskipun secara logika manusia ada harapan yang sulit untuk diwujudkan Ingatlah pengalaman iman Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Jadi percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya apa saja dalam hidup ini? Jika Allah yang berkehendak, maka pasti terjadi. Bagi Allah, tidak ada yang terlalu sulit untuk dilakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah karena itu. Marilah kita senantiasa hidup taat dan bergantung kepada Allah yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Nah, renungan pada pagi hari ini sudah selesai, adik-adik. Sebelum kita menutup renungan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pada hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa janji Allah itu digenapi pada indah waktunya. Kiranya Tuhan bagi sobat runa yang sedang mengalami pergumulan, kiranya mereka selalu berserah kepadamu dan selalu sabar bahwa janji tersebut akan digenapi ketika waktu itu telah tiba Bapak. Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan sudah menemani kami dalam mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sang semata hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di renungan pagi selanjutnya Adik-adik. Stay safe and healthy.